Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sehat selalu rezeki lancar untuk kita semua di video kali ini saya berada di daerah munder Kecamatan Yosuwilangun Kabupaten Lumajang provinsi Jawa Timur di sini kita akan berburu Teguh Garuda Pancasila yang cukup besar berada di pertikaan nanti yuk kita langsung aja gas terus gas gas gas gas gas gas when <muluh> go even when go even when hope you go i never go nah ini dia saya sudah berada di depan Tugu Garuda Pancasila yang ada di pertigaan Desa Munder, kecamatannya Semerangun Kabupaten Wajang Provinsi Jawa Timur. Di sana itu mengarah ke kecamatan Gunir teman-teman. Kemudian yang kesini ke arah Ya sobilangun. Dan inilah penampakannya Cukup gagah sekali Lengkap Oh ada yang bilang tampaknya itu di perisainya Untuk tulisan-tulisan masih lengkap Ini dia. Kalau teman-teman jeli pasti tahu ini yang hilang apa? Sepertinya logo dari sila pertama yang hilang, yaitu bintang yang ada di perisainya. Sangat disayangkan karena garudanya cukup gagah sekali, teman-teman. Waduh, pas ini matahari berada di atasnya, juga dikasih lampu penerangan jalan di atasnya. Ini dia Pancasila dan untuk lambang sila-silanya ini masih bagus, timbul dan cukup lengkap. Pokoknya hanya bintang yang ada di perisai tadi yang ada yang mengambil mungkin. ya. <fundraising> Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat warah selalu, rezeki lancar untuk kita semua.